hasil pancingan tadi malam Eh, tadi malam. Sekarang malam ini maksudnya. Anjir keras banget. Ke ini mana dah? Alah. Mana? Lagi minyak kanan yuk. Mana? Mana? Tuh, di dekat karung itu ada. di dekat botol. Ah, kita kita ala-ala orang zaman dulu aja. Ah, inilah efek merah sendiri. Apinya belum hidup. Waduh amat. lah guys. Uh, ini leleh Kita malam-malam mau bakar. Keceritanya mau mokbang. Ih, ini masih segera aja nih anak kecil udah bedel-bedel ini guys jadi darahnya ini diusahakan sebersih mungkin karena yang selama saya pelajari kalau kita memakan ikan Terus nyucinya tidak sampai bersih. Itu sama aja kita memakan najis. Ya, salah benar yang enggak tahu ya mestinya kita berbagi kebaikan aja. Guru-guru yang melihat video ini kalau ada salah penjelasannya ya diharapkan partisipasi untuk mengomen karena saya juga masih butuh bimbingan kalian semua agar menjadi manusia yang lebih berguna pada agama khususnya dan kepada negara kita. Jujui Nah, merah sendiri nih. Kawan kita lagi buat api. Aduh. Nah, ini kawan kita nih. Lagi buat api nih. Kita hidup di ala-ala zaman Berbakala. apa ya? Prabakala, Oke, guys. Sekarang kita mau mau cari apa? Apa? Sundukan ya? Malam-malam ini kayak gini, selesai mancing langsung diolahin dibakar. tahun lari kita <laughs> nih gunanya untuk menyindik ikan menyunduk apa sih bahasanya itulah intinya mana <tuk> gitu kalian belum belum ya di ini tiga kepala nya, ngapain maksudnya tiga kepalanya sama, sama tangkai nya ada Wah, buttery, habis Iya, dok, nanti aja pas udah matang ya. Oke, okay, guys. Sekarang kita udah mulai mau nyantap, bang ya. Masih tidak ada matang ini, cuk. Le! Cuma... Wah, Oke, okay, enggak. Mantap banget, cuk. anjir Oke, okay, daun. apa langsung ini aja enggak? Ini dia tangkepin ya. Harusnya ini kan? nah, Nih guys, jadi sebelum kita makan, jangan lupa baca doa makan. Oke. Okay. Allahumma Allah, barik lana Amin. Amin aja gede. Beh, gila geleh. Beh. Mukbang guys. Buh. Panas ya Wih ya. guys Tengok guys Manat. Ini daging ikan ini guys Jadi sudah kita mancing uh, Jadi kita lagi Berusaha mendinginkan panas guys uh. Uh. Hmm. mantap guys jadi saya sarankan yang melihat video ini kalau penasaran kalian bisa mancing di tempat kalian sendiri nah kalian rasakan sensasinya sudah mancing kalian bakar wah gini rasanya Buuh. Mantap ya hmm. Mantap yuk, yuk. Buh guys hmm. Gak pakai bumbu aja Rasanya manis Buh manis-manis Kayak mana ya gila, Pokoknya Sep-sep yang ano, kalah nah. <laughs> Guys Hmm Beuh Ajib dah Ini tumben kita sempurna <laughs> ini dia panas guys hmm. ini beneran ini kita buat nggak pakai bumbu nggak pakai apa jadi ikan begitu dapet malam-malam tuh mancing dapat langsung kita bakar inilah rasanya ini baru murni gak ada, kasih micin, garam aja gak ada apalagi lagi micin, orang di hutan mana ada micin. anti banget dia, dia yang nampak ikan aduan mukanya dan nampak. post saja, nah, di post dulu. Bes maljun, itu itu taknya ang kesim, batnya utsik. Oi di diambil, and... nah, ang kesim lagi. Boh, maluk, aneh, oh uh. loh. Beuh, makannya lahap banget co, co. Ih, kalian yang belum merasakan kalau penasaran ya coba aja di wilayah kalian sendiri ini rasanya nih daging burni nih guys hmm. ini daging lele asli nih lele rawa lele hutan rasanya uh. Hmm news oke. Okay. Sekian dari saya. Jadi, apabila ada kekurangan, kesalahan kata, saya mohon maaf. Jadi, sekian video mukbang ikan lele. Sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe Oke okay? Oke okay guys terima kasih